Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tri Setia Ningsih Dosen Stikas Rumah Sakit Usada Diploma Keperawatan Saya mengajar di Keperawatan Jiwa Hari ini saya akan menjelaskan tentang halusinasi Halusinasi adalah persepsi yang salah Atau gangguan persepsi sensory, di mana eh, pasien bisa melihat, mendengar tetapi tidak nyata. Jadi persepsi yang salah atau gangguan persepsi di mana orang e, yang lain tidak melihat dan pasiennya itu melihat, mendengar, mengecap, menghidu, dan perabaan. Tinggal sesuai dengan halusinasinya apa. Oke, hari ini saya akan e, mempraktekkan cara menghadik halusinasi. Ih, ngapain sini? Sana pergi, jangan ganggu aku lagi. Sana. Ada apa sih, Kak? Ada yang gangguin sus? Iya, kita ngobrol dulu ya, sus Eh, boleh, suster duduk di sini. Oke, okay. Siska. Ya, suster, siapa? Masih ingat dengan suster? Suster Tri. Bagus, masih ingat dengan suster Tri. Ya, kenapa tadi marah-marah? Ya, ada yang ganggu. Ada, ada yang ganggu. Siapa yang ganggu? ada yang ganggu uh, saya melihat orang itu terus dia bisik-bisik gitu hmm. terus? Uh, bisik-bisiknya suruh pergi dari sini hmm. terus? Uh, terus suruh pukul temen jadi saya masuk kak oke, okay. kalau gitu uh, boleh Siska uh, ceritakan kapan terjadinya? Uh, terjadinya itu, biasanya tuh pagi, hmm. bisa rapat, hmm. terus malam mau tidur, malam biasanya berapa lama ya? biasanya itu 5 menitan oh, berarti itu mengganggu ya? iya nah, bagaimana kalau karena mengganggu kita usir suara-suara uh, itu? mau, nah, oke, okay. maunya berapa lama? 15 menit Mau di mana? Di sini aja ya. Oke. Okay. Siska sudah pernah dengar halusinasi belum? Belum, Iya. Jadi yang Siska dengar, yang Siska lihat itu bisa dilihat orang nggak? Hmm, Teman-teman sih bilangnya nggak lihat. Nah, bisa dipegang nggak? Nggak e, bisa. Nah itu e, saya percaya memang Siska lihat tapi suster yang lain, pasien-pasien yang lain tidak melihat itu yang disebut dengan halusinasi ya itu disebut dengan halusinasi orang lain tidak lihat tapi Siska melihatnya merasa terganggu ya untuk menghilangkan halusinasi itu ada lima caranya ya pertama menghardik kedua dengan minum obat Ratur Ketiga Berbincang-bincang Atau ngobrol dengan teman Keempat Melakukan satu, -satu kegiatan Dengan teman-temannya Kegiatan sesuai dengan jadwal harian kamu Nah Terakhir adalah Kita meminta Pertolongan Tuhan kita berdoa Supaya suara-suara itu Hilang Nah sekarang kita akan belajar satu dulu ya dengan cara menghardik. Bagaimana cara menghardik? Pertama-tama kalau Siska, Siska melihat juga enggak? Melihat. Melihat, melihat juga enggak? Melihat. melihat. mendengar juga? Oke, okay. baru melihat, mendengar dan orang lain tidak mendengar, orang lain tidak melihat, tutup telinga, tutup mata. Dan katakan, saya tidak mau melihat kamu, kamu tidak nyata, kamu palsu, hilang dari hadapanku, nyahlah dari hadapanku, aku tidak mau melihat kamu. Ya, itu katakan sampai ke dalam hati berulang-ulang, ya, nanti supaya suara-suara dan yang kamu lihat itu hilang. Oke, sekarang coba lakukan, ya tutup mata lalu ucapin uh, saya tidak melihat kamu saya tidak mendengar kamu saya tidak mau lagi melihat kamu saya tidak mau lagi mendengar kamu kamu palsu tidak nyata pergi kamu dari sini ya itu bukan susu. iya betul bagus sekali nah ya, itu bisa dilakukan berulang-ulang kalau ini itu datang kembali ya oke sekarang uh, bagaimana Perasaannya setelah diajaran cara menghadapi halusinasi, lebih, lebih tenang, si ya. Jadi, nanti setelah suster tidak ada, uh, Siska bisa melakukan seperti itu, menghadapi halusinasi, ya. Berulang-ulang sampai halusinasinya itu hilang, ya. Biasanya pagi, sore, malam. Iya, jadi pagi-pagi, malam, kalau halusinasinya sudah datang, e, lakukan seperti itu. Jadi nanti dicatat ke dalam catatan hariannya, ya. Oke, e, pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Nanti siang kita akan ketemu lagi, ya. Kita akan membicarakan, ngobrol tentang apa tadi? Oh, yang, kedua. yang kedua. Ya cara minum obat dengan benar, cara meminta obat dengan benar. Jadi nanti siang maunya aja berapa? Habis makan siang. Habis makan siang, jadi habis makan siang, kita nanti ketemu lagi dan kita akan membicarakan, mengobat tentang bagaimana cara minum obat dengan benar, patuh obat dan meminta obat dengan benar. Sampai sini, nanti kalau ada apa-apa bisa uh, manggil suster. Suster akan kembali ke kantor ya Selamat pagi Siska jadi merawat pasien dengan gangguan jiwa halusinasi itu prinsip yang tidak boleh ditinggalkan adalah tidak boleh mendukung dan tidak boleh menyangkal dari pernyataan pasien atau tidak boleh menyangkal dan tidak boleh mendukung dari pernyataan pasien contoh saya percaya apa yang Siska Ucapkan, saya percaya apa yang Siska katakan, tapi suster tidak melihat ya. Atau teman-teman lain tanyakan pada teman-teman lain, lihat enggak. Itulah prinsip bahwa kita percaya apa yang dikatakan pasien, tapi kita tidak boleh mendukung, yaitu dengan menyatakan bahwa saya tidak mendengar. ya Biar, supaya pasiennya sendiri yang e, menyatakan bahwa apa yang didengar atau apa yang dilihat itu hanya dirasakan oleh pasien itu yang disebut dengan halusinasi dan itu prinsip tidak boleh mendukung dan tidak boleh menyangkal oke, terima kasih